Bismillahirrahmanirrahim him, hmm, teman-teman, hmm, ya mau ambil ambil satu, ah, ah, ah, ah, ambil ambil. Ah. Assalamualaikum teman-teman, panen jajanan lagi nih kita nih, kita cari yupi ya, kita siapkan keranjangnya oke kita simpan dan kita mau ambil satu persatu sebelumnya subscribe dulu dan like makasih wah lihat teman-teman ada yupi aja nih langsungnya dapat yupi wah yupi strawberry kiss wah manis ya mantul nih wah kita simpan ya oke ada apa nih teman-teman wah ada yupi lagi nih wah banyak sekali yupi ya. namanya juga pohon yupi <laughs> oke lihat ini ada yupi love gummy wah mantap kita cari yupi lagi wah ini deh apa ini ya wah lihat ada tini Wini biti wah jajanannya bentuk hewan ya ini jajanan biskuit teman-teman oke kita simpan Ambil, wah lihat ada es krim juga nih ya teman-teman. Es krim coklat crispy, wah es krim ice, <laughs> unik ya. Pohonnya pohon yupi dan es krim mantul. Wah ada es krim lagi teman-teman di sini. Yuk, apa nih es krim fantastik cokelat banana. Wah ada sepongop yang sedang ketawa. <laughs> Oke, okay. kita simpan. Mana nih es krim lagi? Wah, ternyata adanya yupi nih teman-teman. Mantul, yupi sour oringo. Mantul nih. Bentuknya donat, bentuk huruf. Oh ya. Oke, simpan. Wah, banyak ya panennya ya. Wah, lihat teman-teman. Ada yupi big burger. Wah, bentuknya burger ya. Yang udah pernah makan, komen ya. Wah, simpan. Masuk ranjang. Let's go. Waduh, aku jatuh, teman-teman. Wah, apa nih, teman-teman? Wah, ini permen rasa play. Edisi Avenger. Mantul. Ambil lagi nih. Wah, ada yang kuning-kuning. Jajanan sip, vibe. Ini rasa jagung adik-adik ya wah ada jajanan mini donat mantul Oke. wah kalian ya ingin ikut panen juga wah lihat ada pororo jajanan rumput laut wah pororo penguin yang lucu oke simpan wah lihat teman-teman ada es krim jagung es krim ice mantul lanjut wah lihat ada es krim pedal pop edisi pelangi wah pedopop pop rainbow. lihat teman-teman ada jajanan lagi ini jajanan ciki ball. Wah ini rasa coklat. Lihat bebek sedang naik skateboard. Ha, lucu ya. Ada-ada aja nih. Oke simpan ya. Wah lihat di sini teman-teman. Ada jajanan nih. Jajanan lolipop ternyata. Wah ini si My Little Pony mantul nih. Simpan. Wah di sana ada nih. Ada apa tuh teman-teman? Wah bersembunyi nih. Wah lihat susah ya wah ada marshmallow marshmallow ber apa nih bebek wah yang suka sama marshmallow komen ya kakak juga suka kalian paling suka marshmallow apa teman-teman tulis di bawah ya wah lihat ada marshmallow karakter pisang wah lihat gemoy dia senyum ya <laughs> oke okay. Ada simpan, wah apa ini ya? Wow lihat, ada jajanan yang kriuk-kriuk. Wah cabenya ngacungin jempol, mantul. Ya mantul memang ya. Wah kakak dapat jajanan yang mantul. Wow lihat, ada Yupi, Futi, Fab. Wah monster. Wah tapi tak apa-apa ya unik juga nih ternyata ya Yupi. Wah Yupi memang yang unik. Masih ada nih teman-teman lihat. Wah bersembunyi di sini ya. Wah yupi big bubble nih teman-teman. Eh di sini transformer dan boneka pony. Wah ini permen karet. Rasa strawberry dan krim. Mantul. Wah wow, lihat ada jajanan yupi lagi. Ini terakhir ya teman-teman. Yupi neon stick. Wah kakak penasaran nih dengan yupi neon stick ini. Katanya sih bentuknya cacing. Gimana kalau kita buka yuk? Let's go ini nih ya teman-teman yupi neon sticknya lah penasaran ya gimana kalau langsung kita unboxing lihat teman-teman kakak sudah siapkan gunting kita lihat ya wow lihat teman-teman emang unik ya yupi ya lihat gemay bentuknya ya wow warna-warni gimana kalau kakak coba ya Oh, lihat, masih ada nih. Oke, kakak coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, coba teman-teman. Hmm, yang mau ambil, ambil satu. Mama, ah, ambil, ambil. Ambil. Oh, jatuh nih. Hmm, oke, teman-teman. Kita akan makan dulu nih. Kita habis, habis panen yupi. Makasih ya. Kalian oh, sudah nonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Semoga kalian terhibur. Dadah.